lagi sama aku Ita Valentina di sini dan di channel ini juga ya. Stay tuned terus di sini. Dan hari ini kita akan mainin the game ya, game favorit aku, The Little Nightmares 2 episode 4. So, jadi jadi jadi ya ceritanya-ceritanya, kemarin itu terakhir banget si gadis tak bernama ini diculik sama porcelain student. Porcelain student itu yang itu loh, kepalanya pecah-pecah, terus bibir pecah-pecah, bukan. Bukan itu. Bukan itu, Kak Ita. Oh iya, iya. Uh, itu, sebangsa itu terus digeret ke etik. Nah, kayaknya petualangan kita hari ini akan mencari gadis tak bernama ini sampai ke etik. Kita harus cari jalan menuju etik untuk nyelamat ini. So, are you ready guys? Please welcome to the world of Little Nightmares 2, episode 4. Langsung aja, resume. thank you. Uh, Oke, okay, kita lanjutkan. kunci bales siswanya no, no, no, no, no. Takutnya dia nge gitu kayak habis ngadap sana terus langsung balik arah gitu. Takut, saya Bunda, jangan galak-galak, Bunda. Siswanya takut. Enggak bunda aja ya, bunda Bunda Iya bunda, gak nakal lagi besok bunda Iya Gak nakal lagi besok Oke okay. Oke, okay. run, run Bentar copot Oke okay, Kita lanjutkan Jantungku cuma Satu Aku masih ingin hidup lebih lama Oke okay, Checkpoint It's, it's called save. Dan ini masih 15 menit jadi perjalanan kita masih panjang di episode ini kalian suka ya, lihat saya seperti ini ya wah no no no no kepalanya bisa molor gitu, kayak mozzarella mozzarella masih enak ini apa ini ini apa ini gak boleh diambil gak boleh diambil, ini gak boleh diambil ambil dong, ambil dong gak boleh oh enggak boleh ternyata harus mancep deh itu nah ini agak tricky nih ini sempat keluar juga di trailer sempat keluar juga okay. easy take your time little bit tricky beberapa sini sih nih anak dia dihukum gitu apa gimana sih gambar mata transmitter Oke okay. pancing ya pancing nih control. Oke. Okay. Ini apa nih? I don't know. Oh. Ini dipakai. Yap. Apakah perlu dibawa? Wow. Kayak kenal Sama topi-topi itu jatuh segala oh. Aduh, ini kalau jatuh berapa nih bisa nggak dipegang dipegang dipegang dipegang aja dipegang aja dibawa pulang dibawa pulang taruh sini taruh sini biar nggak bunyi biar nggak bunyi taruh taruh taruh Ini botol agak-agak bersahabat, kayaknya. Oh iya, yeah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ya botol. udah, Oke. Okay. ada okay. okay. okay. okay. okay. okay. Guru-guru juga udut di sini, nggak, nggak nggak nggak nggak nggak masuk nggak masuk ada ada hai bebek ini sepertinya kita harus mendorong ini terus lari for your life oke okay, oke okay, lanjut lanjut kecantil cantil uh oh, tuh tuh oke oke oke oke oke kita oh nggak bisa lihat di sebelah oke okay, lanjut aja bah. Okay. Uh, aduh, aku takut okay. Gak ada jatuh-jatuhan kayak tadi, gak ada Oke, okay. bisa gak sih, jatuhnya tuh pelan-pelan gitu Yang elegan, like a trilili gitu loh hmm. Macem loh, macem loh bisa kali ya bisa kali ya bisa kali ya bisa dong Eh, aku takut sama itu dikirain kepala sampai situ Aduh Enggak deh, kayaknya lewat tangga deh Itu loh tadi, box itu loh Oh, ada topi Kita punya topi baru Kita pikirkan cara gimana itu Ngambil ini ya. ya, kita kemana sih Aku benci Aku benci gak suka Oh jadi gini Gini turun dulu loh. Turun dulu Ini Nah I'm beautiful. I love that, my friend. aku tiba-tiba ada kepala gitu loh. Aduh. Kan. kan. ada kepala di sana. Itu buku itu triggernya. Bangun. Oke kita harus cekatan di sini okay, kita fokus ya guys fokus ya oke okay. kenapa kenapa yuk lagi lagi oh, oh, oh. makan dong Ih, kok susah sih harus lompat terus grab lagi-lagi-lagi iya lagi, lagi. guys bukan programmer guys jadi susah ya yo yuk, yuk, yuk, yuk. lagi-lagi-lagi-lagi ayo-ayoi yang benar yang benar lompat hap hap oke okay. Oke, okay, good, good, good. prasanku enggak enak ya. Dia udah nunggu di sana. Harus gimana, boy? Hamba harus bagaimana? Itu itu bukan jawabannya, boy. Ngulang dari mana nih? Harus ngulang dari sini dong. Oke guys, nanti kita ketemu di sana ya. mana nih Kita harus lewat atas deh ini. Harus lewat sini. Oke. Okay. Uh, terus dikit kali ya. Explore explore sini aja. Jantungku udah nggak kuat. Jantungku udah nggak kuat udah intens banget bisa semuanya sini nggak nggak perlu oke biasanya kalau ada barang-barang bisa digeser ini biasanya tanda nih tanda tanda apa tapi coba cek aja nih ini kayak ada bekas geretan juga sih buat ke pintu, oke? Okay. Oh, udah buntu ya? buntu? oke okay guys, udah nggak kuat, kita udah nggak kuat. oke okay, kita closing di sini aja ya. Uh, so itu tadi episode keempat dari Little Nightmares yang kedua uh, jantungku <laughs> masih gitu, gitu, gitu dan terima kasih Untuk kalian yang udah nonton jika kalian suka sama videonya kalian bisa like comment ya dan subscribe uh, untuk episode yang kali ini mungkin nggak bisa terlalu banyak cuap cuap cuap cuap karena Uh, ketegangannya itu udah mulai meninggi, karena udah mulai meninggi ketegangannya, dan aku kehilangan kata-kata untuk menghadapi ini semuanya. Oke, okay? see you next week, and ciao, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah, dadah. dadah. And cut And cut, and cut. Eh, eh, ada, ada teacher <tuk tangan> Ada kepala <tuk tangan>